Halo kawan-kawan kembali lagi di Oz Channel MM Merencanakan pernikahan bukanlah tugas yang mudah Seluruh jadwal harian menjadi sibuk saat tanggal pernikahan semakin dekat Berikut beberapa hal yang dapat membantu mempertahankan berat badan yang sehat Jelang hari istimewa Apapun kesibukan Anda, cobalah untuk tetap penuh hidrasi jika Anda keluar rumah lebih dari dua kali sehari, bawalah sebotol air agar tetap terhidrasi. Air mengurangi keinginan Anda untuk makan yang berlebihan. Karena, banyak mengonsumsi air akan membuat kulit Anda sehat dan cantik. Cobalah untuk mengurangi asupan gula dan garam berlebih beberapa minggu sebelum pernikahan. Garam menyebabkan retensi air dalam tubuh dan gula, mengandung kalori kosong yang berkontribusi pada penurunan berat badan jadi, cobalah untuk mengurangi garam dan gula dahulu agar tetap bugar dan sehat kurang tidur dan jam tidur yang tidak menentu, juga dapat berkontribusi pada akumulasi lemak visceral kebiasaan tidur yang tidak teratur, juga dapat menyebabkan lingkaran hitam pada mata untuk mencegahnya, cobalah untuk tidur tepat waktu dan pastikan Anda tidur selama 7-8 jam secara teratur. Pastikan untuk makan setidaknya satu buah dalam sehari. Waktu terbaik untuk mengonsumsi buah adalah di pagi hari juga cobalah untuk memasukkan sayuran sehat dalam diet Anda buah-buahan dan sayuran kaya akan serat dan nutrisi penting yang dapat membuat Anda kenyang lebih lama dan mengurangi keinginan untuk makan makanan yang tidak sehat setiap kali Anda pergi keluar rumah bawalah camilan sehat seperti kacang-kacangan dan buah-buahan ngemil makanan sehat dapat mencegah Anda makan di luar dan mengurangi asupan makanan berlemak Kebiasaan ini tentu dapat menekan asupan kalori dan membuat Anda kenyang lebih lama. Jangan lupa tonton video menarik lainnya kawan, dan selalu dukung Os Channel MM.